Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Era Enawati dari kelas 11 IPS 1. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi perpajakan, mulai dari pengertian pajak, jenis-jenis pajak, manfaat pajak dan fungsi pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memerlukan perhatian khusus. Jenis-jenis pajak di antaranya yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai, PBB atau pajak bumi dan bangunan, PPh atau pajak penghasilan, PPnBM atau pajak penjualan atas barang mewah dan yang terakhir ada BM atau bea materai. Fungsi pajak, yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Yang kedua, fungsi mengatur Maksudnya, pajak dijadikan instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu Yang ketiga, fungsi stabilitas Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi Yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya Yang terakhir, ada manfaat pajak Yang pertama, manfaat pajak untuk negara Salah satunya yaitu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor Yang kedua ada manfaat pajak bagi masyarakat, yaitu untuk fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.